Baiklah para sahabat, manapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini, Bang akan memberikan informasi terbaru tentunya seputar idola kita, Les dan Rizky Gila. pertama para sahabat, ya ada info penting buat kita semua para fans. Ada unggahan dari akun leslab.id nih yang menginformasikan dalam sebuah kalimat, ada surat terbuka persahabatiah ya, untuk semua akun resmi nih. di akun yang menyandang kata resmi, apa yang kamu lakukan tidak kamu tanggung sendiri, pujatan atas kekeliruanmu, akan ditujukan pada LL ya, sahabat, ya atau Leslar Lovers Indonesia. Jika ada yang ingin kamu uji, jangan membuat gaduh negeri Jika hati sedang terbalut emosi karena caci Pastikan kita tidak ikut sana sini Persahabat, itu surat terbuka Yang diberikan untuk akun menyedang kata resmi persahabat ya, Mudah-mudahan saja kita tetap kompak Dan kita memberikan kabar-kabar spesial bahagia Seputar Lesti dan Rizky Bilar Gegabah berikutnya, para sahabat, kita lihat juga di sini ada unggahan spesial banget nih dari Claudia Putri, para hmm. sebuah unggahan momen spesial. Ketika semalam, para sahabat, ya, foto bareng, aunty, dedek, lesi, kejuaraan, wow, terlihat sangat cantik. Tentunya, aura calon pengantin dari mempelai wanita sudah selalu terpancar tiap hari, para sahabat, ya. Apalagi semalam, melakukan syukuran di rumah Rizky Bilar, sang calon suami terlihat keduanya sangat bahagia mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans salah satunya ada komentar dari akun el underscore bilar mengatakan di situ aduh cute banget mirip tante Lesti Kejora tuh ada yang bilang kalau kalau dia mirip banget sama Dedek Lesti ya, memang luar biasa banget kalau sudah deket sama Dedek Lesti pasti semuanya bisa akrab bersahabat ya kita makin bangga dan makin bahagia selanjutnya kita lihat juga ada sebuah momen unggahan spesial juga persahabat ya ternyata Rizky Bilar melakukan syuting lagi persahabat ya sudah aktif kembali di JWB dan tentunya ada yang spesial banget mendapatkan hadiah motor mewah yang tentunya diberikan dari tim untuk Rizky Bilar makin bahagia terlihat persahabat ya dari raut wajah bang Bilar yang tentunya mendapatkan hadiah spesial motor besar tentunya harganya Selangit ada sebuah kalimat juga yang dituliskan dalam postingan tersebut sukses ngerjain Iqbal asli Happy Birthday Abang baik sehat selalu semoga apa yang disemogakan segera tercapai Amin postingan tersebut juga telah diunggah atau direpost kembali oleh Hakun Rizki Bilar Jodohnya ada kalimat kedua juga ini tuliskan bersabatnya dalam postingan tersebut. Masya Allah Allah, Wow amazing tentunya kado dari calon istri udah dikasih surprise ultah, dikasih kado mehong luar biasa banget persahabat ya Lesti bersama tim memberikan kejutan yang sangat luar biasa di hari spesial bahagia Rizky Bilar postingan oh, tersebut juga banyak sekali komentar hingga respon dari para fans salah satunya dari akun Fahdava di situ mengatakan gak kaleng kaleng kan yang katanya idola kita mah kentang berkah terus ya dedek sama kakak luar biasa respon yang sangat positif dari fans selalu mendukung mendoakan hingga mensupport masabat ya buat idola kesayangan kita berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan persahabat ya momen spesial juga dari dedek lesti wow kayaknya nih foto bersama opa korea nih luar biasa cantik Tentunya Dedek Lesti sangat bahagia bersahabat ya Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan lewat caption Akhirnya ketemu lagi setelah beberapa tahun gak ketemu ya Dedek Lesti Kejora Wah luar biasa bersahabat ya Melihat wasingan ini kita langsung merasa bangga bahwa Lesti Kejora banyak sekali dukungan Hingga respon dan support dari orang-orang terdekat nih Luar biasa kita makin bangga dan bahagia ke selanjutnya, kita lihat juga ada sebuah momen yang tentunya membuat haru bahagia juga persahabat ya kita lihat, wow tentunya momen haru membahagiakan juga untuk kita semua, ternyata tentunya mas gomli mendapatkan handphone baru nih yang diberikan langsung dari si bos Rizky Bilar, tentunya haru bahagia dirasakan oleh mas gomli persahabat ya tentunya kita juga haru bahagia melihatnya karena tentunya Rizky Bilar menepati janjinya saat live bareng Lesti Richie Anjur akan memberikan handphone kepada Mas Gongli bersahabat. Kita lihat juga yang momen spesial dari Rizky Billar yang sedang tertidur nih. Memang ini membuat kita semakin bangga kepada idola kita yang selalu memberikan keberkahan tentunya ke sesama manusia, terutama sama karyawan dan orang-orang terdekat mereka. Mudah-mudahan mereka diberikan kebahagiaan dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, vitamin bahagia langsung dari Dedek Laski dan Rizky Bilat. Tetap pantengin channel ini, para sahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Mami, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.